Hai, hai, hai Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dan keindahan alamnya. Apalagi flora dan fauna di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Namun saat ini berbagai jenis flora dan fauna di Indonesia perlahan mengalami kepunahan. Penyebab hal ini bisa terjadi tidak lain, ialah ulah dari para manusia itu sendiri. Contohnya seperti sebuah konflik antara manusia dan satwa yang masih terjadi di Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara. Seekor harimau Sumatera atau panthera Tigris sumatrae ditangkap warga Desa Hatupangan Kecamatan Batang Natal lantaran masuk ke rumah warga. Tadi pagi kami mendapat informasi dari pihak Koramil bahwa harimau Sumatera masuk ke rumah warga, kata Kepala BBKSDA Wilayah 3 Padansi Nimpuan. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan menurunkan tim ke lokasi. Namun warga yang resah dan ketakutan, tanpa berpikir panjang langsung membunuh harimau tersebut dengan cara ditombak di bagian perut. Kami sudah menghubungi pihak berwenang untuk mengarahkan anggotanya di lapangan agar tidak menembak. Tetapi belum lagi tim tiba di lokasi, saya dihubungi bahwa harimau tadi sudah ditombak oleh warga. Jelasnya kepada BBKSDA wilayah 3 Padang Sidimpuan. Hewan yang dilindungi karena terancam punah ini, bahkan diikat dan digantung warga dengan kondisi naas. Pemandangan ini menjadi tontonan warga dengan mengabadikan gambar bangkai harimau tersebut. BBKSDA menghubungi pihak berwenang untuk mengamankan jasad harimau. Jasad harimau masih dalam proses serah terima dari Kepala Desa ke tim evakuasi untuk dibawa ke Mapolres untuk otopsi dan pemusnahan jasad, terang Kepala BBKSDA wilayah 3 Padang Sidimpuan. Tim BBKSDA tidak bisa memasuki lokasi karena dilarang warga. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Beberapa waktu lalu, kemunculan harimau Sumatera di wilayah itu sudah meresahkan warga apalagi sempat ditemukan jejak harimau berjarak 300 meter dari sekolah di perkampungan itu. Kemarin kita pantau memang ada jejak kaki harimau. Bisa jadi itu harimaunya tapi kita tidak lihat langsung. Saat itu kita sudah minta sama warga agar tidak membunuh harimau, ucap kepala BBKSDA wilayah 3 Padang Sidimpuan. Meski beberapa kali menemukan jejak harimau di dekat perkampungan dan mengklaim timnya terus berada di lokasi, namun, harimau Sumatera ini akhirnya ditombak warga. Padahal, ia mengaku bersama petugas balai konservasi Batang Gadis sempat memasang tujuh kamera trap untuk merekam kondisi harimau. Memang, populasi harimau saat ini sudah termasuk dalam kategori punah, khususnya harimau Sumatera yang saat ini jumlahnya diperkirakan kurang dari 400 ekor. Ya, sesuai dengan namanya, harimau Sumatera adalah subspesies yang berasal dari Pulau Sumatera. Kepunahan dari satwa ini berasal dari ancaman utama bagi keberlangsungan harimau Sumatera, yaitu kerusakan habitat, perburuan liar, dan konflik antara manusia dan harimau. Upaya konservasi, seperti yang dilakukan oleh strategi konservasi harimau Sumatera, saat ini sedang dilaksanakan untuk mencoba melindungi subspesies ini dari kepunahan. Namun, banyak faktor yang menyebabkan harimau Sumatera mengalami kepunahan secara cepat.